Ini anaknya? Eh, siapa? Puanakan Alhamdulillah Oke, okay, gimana uh, keluhannya? Coba dijelaskan lagi uh, Keluhannya saya suka melihat sesuatu yang enggak seharusnya saya lihat dok Jadi saya suka merasakan ada hal-hal yang seperti hantu, jin gitu Di dekat saya, walaupun saya nggak mau ngerasain itu tapi tetap ada sejak kapan itu sejak saya masih berawal dari saya kelas 6 SD mau masuk SMP itu nenek saya itu meninggal dunia ah. berawal dari situ nenek saya kan um, tinggal di rumah saya dok almarhum dari ibunya bapak saya ah. itu tinggal di rumah saya Dia tuh, Terkena penyakit pikun, Pikun ya. jadi rumah saya kan di Ketapang, Dok. Di Ketapang, iya, di Ketapang. Terus nenek saya itu di Ketapang tuh rumahnya di pedalaman lagi. Hmm. Setiap malam dia nangis, terus mau pulang, mau balik, mau balik, Pengen balik ke Ketapang ke. di pedalaman. Hmm. itu di rumahnya itu ya, nah, terus karena mungkin mau mendekati aja nih. jadi dikembalikanlah bapak ke bapak-bapak saya kembaliin uh, ibunya itu ke Ketapang ke tapang, eh, ke pedalaman Ketapang itu. Ke itu setelah satu bulan dua bulan dia meninggal mm. nah itu kan saya masih SD tuh mm. pada malam itu orang tua saya kan pergi ke pedalaman tersebut mm. saya tinggal di rumah tuh sama saudara saya mm. Saudara saya nggak ada merasakan ada suara tangisan atau apa Saya yang merasakan sendiri Itu kali pertama saya merasakan Ada hal-hal yang aneh Pada saat Nenek meninggal itu ya? Iya Oke, okay. lalu? Terus ada suara tangisan Di kamarnya Nenek Seperti di... uh, dia nangis pada umumnya setiap malam Kayak nyata gitu ya? Nyata sekali, Bu Nyata sekali setelah seiring berjalannya waktu it, uh, saya selalu ada mulai dari mendengar suara tangisan, mendengar suara tertawa Terus seiring berjalannya waktu lagi saya mulai ditapakkan hantu seperti penjelana paling sering sekali nalibat saya gak bisa uh, nyebutin berapa kali saya melihat penjelana Itu sudah hal yang wajar yang saya lihat Pokoknya lagi. Di mana biasanya? Di rumah saya di tempat di, di tempat lain? Di jalan dimanapun saya berada. Di mana aja ya? Nah, uh, mana Waktunya aja. kapanpun. pun. Asal nah, makhluk kita itu kita ada kita. di situ nampak ya, gitu ya. Nampak. Hmm. Terus uh, yang paling mengejutkan lagi itu sebelum saya menikah kisaran 1 sampai dua bulan. Eh enggak uh, satu bulan sebelum saya menikah. Menikahnya kapan? Menikahnya itu bulan 2 Tahun ini? Ah, ah, tahun ini Ini rumah? Rumah suami Ini rumah pribadi apa orang tua? Rumah. Orang tua hmm. Jadi, kan nikahnya kami dua acara nih hmm. di ketapang, baru juga berjalan. Di sini. Jadi nikahnya diketapang dulu pada dua, uh, bulan 2 itu hmm. Satu bulan, bulan Januari hmm. Saya sebelum menikah itu selalu dikacau di dengan hal-hal yang gak wajar loh. Saya sering mimpi uh, sungai, mimpi sungai, mimpi itu tiap hari dong. Menjelang pernikahan, mimpi sungai, mimpi uh, saya berada di bangunan yang benar-benar tua sekali, mm -hmm. terus di bawahnya itu tuh sungai yang luas. Gitu loh mm -hmm. jadi saya itu baratnya rumah di bawahnya sungai mm -hmm. nah seperti itu okay. terus mimpi lagi saya berdiri sendiri itu di suatu tembok tembok kecil segini mm -hmm. terus saya berdiri kalaupun oleng dikit langsung jatuh ke dalam sungai gitu terus yang paling anehnya menjelang seminggu sebelum saya menikah saya mimpi di dalam mimpi itu saya lagi melaksanakan KKN di suatu perdesaan, berapa KKN, Lof, KKN. Uh, berdua sama sahabat saya waktu SMP itu. Hmm, di dalam perkampungan itu tuh anehnya nggak ada seusia saya, maksudnya cuman ada nenek-nenek. Seusia nenek-nenek saya waktu meninggal lah. Orangnya pada tua-tua gitu ya? Tua sekali dok, hmm. udah uban semua nggak hmm. ada yang masih hitam hmm. Terus jalannya juga masih bungkuk-bungkuk hmm. Kakek-kakek nggak ada dok Cuman apa ya Udah bisa dihitung lah kakek-kakek hmm. Nenek ini yang paling banyak sekali hmm. situ. di dalam mimpi Saya bilang lah sama Nenek nek uh, Terima kasih ya Udah mau support KKN kami Sekarang hmm. kami izin pulang dulu tapi nenek itu malah di dalam itu bilang kamu nggak akan bisa pulang kata gitu. nggak yeah. akan bisa pulang dari sini uh, terus istighfar lagi, langsung terkejut karena itu saya menganggap ini mimpi buruk ya yeah. jadi langsung saya bangun saya istighfar istighfar istighfar besok malamnya kembali mimpi lagi uh -huh. <tuh> mimpi nenek tersebut jadi dalam mimpi saya udah balik ke rumah saya Uh, terus uh, di dalam mimpi kan, saya kan udah mau menikah nih, udah masak tenda, udah masak itu, udah acara masak-masak. Terus nenek itu tuh sekumpulan mungkin lebih dari lima puluh orang bertang rumah mm -hmm. dengan pakaian-pakaian yang zaman dahulu pakai kebaya gitu, mm -hmm. gitu. Dipimpin sama satu laki-laki, mm -hmm. dipimpin dengan sama satu laki-laki terus posisinya itu saya terkejut kan di depan pintu, saya belum pakai jilbab waktu di dalam pintu Datang ke sini, datang ke rumah, depan pintu rumah Nenek itu belum masuk hmm. Nek, saya bilang, di, saya sampai di depan rumah Udah mau nikah kah? kata si Nenek itu Ya Nek, sebentar ya Nek, saya ambil jilbab saya dulu itu. Jangan, jangan pakai jilbab, dia kayak langsung ngebisikin ke telinga saya kayak shh, shh, shh. Ah, gitu hmm. Habis itu, saya langsung cepet-cepet ke kamar, ambil jilbab Sekali saya keluar kamar, ini itu udah ada lagi Oke, sebentar, maaf Maaf, ini bisa ditutup? Oh, ini gak ada pintunya? Gak, itu, ada. itu ada TV yang hidup kah? Yes. Tolong matikan Lalu? Hmm, lalu setelah Bahkan Tiga hari saya sebelum menikah tuh sempat tertangkap foto selfie sama kucing anak lo tanpa disengaja. Jadi <laughs> saya kan Ada <laughs> fotonya? Ada. Masih ada? Masih. Boleh saya lihat? Pakai jilbab enggak? Tidak. Oh, enggak usah. Jadi oh, oh, dia nampak gitu? Nampak, Dok. Di mana? Di samping. Di samping. Di mana ya? Di samping gini. Heeh, <coughs> di sampingnya. Jadi Ya kan kalau waktu itu malam, kalau tidur saya selalu mati lampu, nggak bisa tidur kalau nggak mati lampu Jadi saya nggak sengaja selfie-selfie lah Di kamar di, tuh? Di kamar saya Terus di kamar saya cekrek-cekrek kan Terus saya baring, saya lihatlah hasil hasil fotonya Itu bener-bener sebelah gini dok ya, Sebelah sini rambut, di sebelah sini nampak Oh, rambutnya segini, nutupin iya. sebelah wajahnya? Iya wajahnya kayak manusia gitu kayak manusia yang kayak biasa saya lihat lah oh yang biasa nampakkan diri hmm. oh kutilannya itu kuntilanak yang sama yang biasa oh. biasa dilihat di jalan di rumah oh, gitu. seperti oh, atau mereka semuanya sama kali ya tidak tahu juga ya Pemukanya <laughs> oh, kayak manusia gitu Oh, oh, tapi dia agak seram lah doh matanya hitam terus bibirnya merah hujan matanya hitam oh ada bolongan hitam gitu mm -mm, kayak yeah. pakai make up gitu ah <laughs> iya kayak make up hitam mukanya putih putih putih pucat seperti yang di film film gitu iya kali doh yang di film itu kan putih pucat gitu kan, mm -hmm. matanya dikasih celah hitam gitu iya kayak gitu bibirnya merah gitu kayak kayak muka darah gitu kayak Oh tapi seperti manusia ya? Iya, tapi yang saya tangkap itu samar-samar <laughs> e, sih dok. Tapi hampir mendekati jelas lah. Ah, lalu? Lalu setelah saya pindah ke sini di Bu, mulai sini. di sini kapan? Bulan Maret. Jadi saya Januari, eh, Februari acara di sana. Iya. Acara di sini? Maret. Oh, pas itu langsung tinggal di sini. Iya, langsung okay. tinggal di sini. Makin di sini dok, makin banyak sekali yang saya lihat di rumah saya di Ketapang itu cuman saya melihat tuh hantu aja sih tapi kalau di rumah sini saya bahkan ngeliat uh, kayak jin itu menyerupai kerabat di sini. menyerupai tadi ponakan saya. Oh bisa bedakan itu jin atau manusia? Bisa. Apa bedanya? Eh tunggu kalau ngelihat penampakan tuh mereka nyata seperti gini tiga dimensi? gini Tidak uh -huh. dia samar. Samar. Terus dia menakutkan gitu. Penampakan tuh? Iya. Kalau yang dilihat di sini sama kayak gitu. Iya. Kayak iya. samar gitu. Samar. Cuman wujudnya seperti orang yang tinggal di sini. Iya. Jadi oh, sa oke, okay. sampai sekarang masih bisa lihat? Sampai sekarang masih bisa, bisa lihat seperti itu. Sampai sekarang masih bisa lihat? Masih. <laughs> oh ya? <laughs> ada yang ikut saya? Enggak. Dia tuh enggak apa ya? Enggak bisa Oh, di sini ada ada ini nih tanpa sengaja dong. oh kan tadi kan saya datang nih mm -mm. ada ada lihat apa ngelihat ada yang ikut saya tidak ada oke okay. kalau alam itu i, memang kalau yang selama ini terjadi itu mereka langsung ada gitu aja tanpa kita niatkan mau ngelihat gitu mm -hmm. oh tanpa kita kalau misalnya ngeliat. diniatkan ngelihat bisa saya pengen lihat gitu oh. nah, Misalnya tadi kan saya nanya tuh iya. ada tidak yang ikut saya ini maaf, saya cuma ngetes ya. Iya, saya iya. cuma ngetes gitu. A Soalnya biasanya tuh pasien yang model gini maaf, model gini itu kan saya tanya, ada ndak yang ikut saya? Dia bilang ada dok. Dokter datang tadi itu ada ini ada gini katanya. Makanya itu saya ini. Ya ibu, assalamualaikum ya ibu ini ibunya. Kalau ah. Belum lagi ini, lagi ditanya. Kalau misalnya, iya Bu, kalau misalnya diniatkan itu, saya pengen lihat nih. Bisa kayak gitu, saya oh. pengen tahu nih, di tempat ini ada apa gitu. Atau belum pernah, saya oh, belum pernah. coba? Coba bisa enggak? Coba niatkan. niatkan hmm. niatkannya gini, saya, saya takut. pengen. enggak, maaf, saya mau soal ini ada bedanya. Oh. Ada bedanya. Kalau cuma misalnya kita datang ke ke warung makan misalnya ini ada pesugihannya kata orang di situ ada pesugihannya misalnya ya terus kita datang terus kita like, Eh iya benar, kok banyak makhluk makhluk nih ada yang di tempat makan ada yang di meja-meja pasien eh meja-meja pelanggan dengan dengan kalau gini saya pengen tahu nih di tempat ini nih makhluk penunggunya apa terus meja atau cuman batin gitu tiba-tiba muncul Nah itu berbeda berbeda. Berbeda, ya? Berbeda Itu beda artinya. Itu makanya. G intinya gini, mohon maaf. Hmm. Kalau dari ceritanya, hmm. eh so sorry sebelum itu saya mau tanya dulu. Neneknya itu orang pinter kah? Setahu saya enggak sih. Orang yang biasa aja. Oke. Okay. Tadi itu, saya, saya pikir gini alur ceritanya. Nenek ini adalah seorang dukun. Tadi ya, tadi ya sebelum. Yeah. Kan saya kan dengarkan dulu tadi tuh. Oh, mungkin nenek ini seorang dukun. Atau nenek ini bukan dukun. Dia bukan orang yang supranatural gitu. Cuman dia punya suatu pegangan. Misalnya untuk ya, untuk penjaga badan, untuk penjaga rumah, penjaga kebun atau ada ada kalau orang Jawa bilang tuh ageman. Ageman tuh ya pegangan itu. Biasalah orang zaman dulu kan. Nah, ketika orang itu meninggal, kalau si khodam atau jin yang penjaga atau yang membantu dia itu Telah memilih diantara anak cucunya yeah. Biasanya jin itu langsung ngikut Nah ketika dia sudah ngikut Anak itu atau cucu itu Akan memiliki kemampuan mirip dengan Kakek atau neneknya yang meninggal itu gitu. Makanya tadi itu Saya pikir ada kaitannya Kok kejadian bisa melihat Makhluk-makhluk itu terjadi setelah Nenek meninggal yeah. Jadi asumsi saya, oh mungkin neneknya ini dukun Atau neneknya Bukan praktisi, mm -hmm. tapi dia cuma hanya punya pegangan, gitu, mm -hmm. saya pikir seperti itu nah kalau itu ilmu kesaktian, yang ilmu kesaktian itu uh, kalau memang dia sudah menyatu dengan kita, udah ikut sejak lama misalnya misalnya itu, dia akan melatih tuh si Jin itu melatih anak itu sampai dia besar, intinya intinya tuh orang ini akan dibuat jadi dukun, seperti neneknya atau kakeknya dulu nah yang seperti ini nih dia bisa kendalikan lama-lama dia bisa kendalikan dia bisa tolak atau dia bisa ini makanya ada pasien saya gini saya tuh kalau ketemu orang saya tuh langsung tahu dia itu seperti apa dok katanya walaupun saya tidak kenal walaupun baru bertemu pertama kali terus saya tanya gimana caranya pokoknya ketika saya ngeliat dia langsung ada gambaran gitu jadi saya tahu dia ini Tadi dia habis dari mana? Dia di rumahnya kayak gimana? Dia dengan orang tuanya gimana? Dia dengan istrinya, anak-anaknya gimana? Jadi, kadang saya tuh tidak berani ketemu orang, katanya karena saya takut nanti ada gambaran-gambaran. Saya jadi suuzon dengan dia, makanya saya tuh jarang bergaul. Dok, nah, itu ada yang kayak gitu, hmm. ada juga yang kayak gini. Dia karena dulunya seperti itu, tapi lama-lama dia bisa kontrol. Pokoknya, kalau dia pengen normal kayak kita dia dia enggak akan ada gambaran. Tapi kalau dia pengen istilahnya itu nerawang, istilahnya itu nerawang dia bisa. Hmm. Saya pengen tahu orang ini nih. Dia ini suka ngobatin-ngobatin orang. Dia pakai khodam. Nah, itu dia bisa tahu, dia coba terawang orang itu nah itu. Jadi dia bisa dia kontrol gitu. Itu atas kemauan dia. Dia sudah sangat terlatih. Kemudian dia bisa seolah-olah mengetahui masa depan. Ada musibah apa yang mau terjadi? entah di negara, entah di wilayahnya atau entah di lingkungan keluarganya misalnya, atau pada orang yang sedang ditemukan. Ada pasien saya gini, dia kalau ngeliat orang dia bisa tahu masa lalunya. Hmm. Itu model pertama. Model kedua, ketika dia ngeliat orang dia tahu masa lalunya dan apa yang akan terjadi. Sakti kan? Iya ada yang kayak gitu. Itu karena Iya, itu uh, setelah diusut-usut gitu ya. Ternyata dia itu diikuti khodam dari leluhurnya. Berarti leluhurnya dulu tuh sakti banget. Sakti kan? Sakti. Lihat orang gini. Oh, Kak, nanti uh, pulangnya jangan habis asar, habis maghrib aja. Tiba-tiba ngomong kayak gitu. Kenapa dia? Pokoknya jangan habis asar deh si orang ini tidak percaya, ngapa sih? Saya udah mau pulang nih, udah habis asar. Saya mau sampai di rumah sebelum maghrib. Pas dia pulang, misalnya ada kecelakaan. Nah udah kej kejadian kayak gitu, baru didatangi kan, dijenguk sama si adik ini. Kan waktu itu adik bilang kak, tidak usah pulang sebelum asar. Eh setelah asar, pulangnya selama maghrib aja terus kakak ini penasaran, dan kakak pulang aja, akhirnya kakak kecelakaan emang yang kamu lihat apa sih? itulah kak, saya tuh ada gambaran, nah itu dia cerita kalau kakak pulang habis asar, kakak bakalan jatuh tuh di perempatan itu kalau kalau pulangnya habis maghrib, enggak tuh ada yang kayak gitu pasien saya dan sebagian gambaran itu terjadi beneran, sebagian tidak Aduh. tapi yang kebanyakan tuh, itulah yang jadi meramal-meramal itu jadi jin, oh, iya. ah, jadi khodam jinnya itu akan membuat dia menjadi seorang peramal. Jadi dia bisa ngeramal dengan lihat wajah, dengan lihat foto, dengan melihat di kartu mungkin, atau oh, iya. ah, atau tulang, atau dia ngelihat ke langit. Ya tergantung ininya lah background basic budayanya. Maaf ya dok, saya akhir-akhir ini ngalamin seperti itu dok. Apa tuh? Jadi, um, tiga minggu belakang, enggak sih, satu bulan belakangan inilah Saya suka kayak kayak ngelamun gitu Di dalam lamunan itu kayak ada orang enggak tahu saya enggak kenal Tapi seminggu atau dua minggu saya berada di listrik seperti itu, dok Misal, contoh, Jum. saya... Misalnya di bulan, misal bulan kemarin, saya lagi terdiam gitu kan Terus ngebayangin ada dokter Indra di sini padahal saya nggak tahu dokter siapa. Terus sebulan seminggu, yang lalu. bisa contoh. Oh, iya. Oh, oh, oh, oh, yeah. nah, contoh. Terus hmm, ada ngebayangin dokter Indra di sini lagi ngomong-ngomong. Oh, ini Pasti seminggu atau dua minggu terjadi persis seperti itu. Bajunya warna biru. Iya. Selain itu. detailnya itu sama gitu detailnya ya. Detailnya sama. Padahal dalam bayangan saya aja gitu. Bayangan pada saat ngelamun tanpa disengaja. Hmm ngalamin seperti itu dok. ini pertemuan kita udah terbayangkan belum? tidak sih mimpi tidak. juga enggak? tidak oke okay. yang membuat saya ingin rukiah sama dokter Indra tuh benar-benar jin yang bikin saya sangat kesal sekali dong. bulan kemarin di bulan, bulan berapa ya bulan Oktober ya di bulan 19 bulan hmm. saya itu kan pulang kerja dong kerja di mana? saya kerja di restoran safala di Pulai Bawadi oh, iya. Saya pulang kerja posisi kamar saya, kamar saya kan sebesar, Lagi berantakan, ini mm. kamar tamu loh Ini kamar tamu nah. Kadang kan suka ada buku yang Tak temen gitu, jadi di sini kan mm. Terus kamar saya lagi berantakan Saya pusing, lalu kerja Terus kamar berantakan kan Bilanglah, mas kita tidur di kamar tamu aja Oke. Oh iya, boleh berubah suasana gitu kan suami di mana kerjanya oh saya kira satu tempat kerja tidak oke oke oke tidurlah saya malam gitu kan tidur nggak tidur belajar setengah empat belasan tidur e, kami melakukan hubungan do hubungan di kamar ini di kamar ini setelah besoknya um, saya kan lagi bantuin mama buat kue terus istirahat dulu besoknya kan saya kan mau masuk sore mm -hmm. jam tiga jadi saya istirahat dulu tidur siang sebentar di dalam tidur siang saya saya tuh uh, tidur di bawah kaki suami saya mm -hmm. jadi uh, kaki saya di dekat kepala suami mm -hmm. suami kaki suami saya di dekat kepala saya saya, saya tidur terlentang mm -hmm. itu tuh benar-benar kayak seperti saya lihat Jin pada umumnya, dong Tapi dalam kondisi mata saya tuh meram gini antara setengah. Terasa hmm, sadar dengan ya. dengan nggak gitu ya? Iya dia tuh menyerupai suami saya, dong Jinnya. A awalnya enggak. Awalnya oh, enggak. ngelihatnya seperti Jin pada umumnya. Um, sebenarnya. Sebelum-sebelumnya saya pernah melihat jeniknya itu seperti uh, ponakan saya yang kecil tadi Oh dia suka nyerupai gitu ya? Iya dia suka nyerupai Tapi itu benar-benar keterlaluan pada saat itu Jadi dia menyerupai Waktu itu kan siang itu suami saya nggak pakai baju Dok. Pakai celana pendek aja karena panas juga kan Jadi dia menyerupai suami saya Dia, saya tidur terlentang Dia merayap-merayap dari kaki saya sampai ke perut saya Sekarang kan Uh, udah 9 bulan, saya belum dikaruniai anak dulu yeah. Jadi, di saat dia melangkah pelan-pelan gitu tuh Langsung mencium, saya berarti di area perut ini, dok Dia mencium perutnya, ibarat ini perut ya, dok Seperti itu, kayak mencium sesuatu yang wangi Nah, langsung gitu, dok Habis itu, saya ngebayangin, ini suami saya, kah? apa mau berhubungan lagi, pikir saya Yalah, saya biarkan, tapi dia stop sampai di situ aja. Di situ saya terkejut sebentar, tidur lagi. Melihat suami saya rupanya uh, duduk gitu. Hmm. Biarkan habis itu uh, bangun sholat syukur. Saya bilang, "Mas, tadi ada mau berhubungan lagi?" Saya bilang, tidak ada." Lah, tadi siapa? Tadi siapa yang persis meniru Mas? Jauh sebelum kemarin saya melihat dia meniru suami saya tuh um, di sini tuh memang rupanya saya pernah melihat sosok kakek kakek loh. Di rumah ini? Iya. Waktu awal baru saya menikah, baru-baru pindah ke sini, saya lagi jemur pagi itu, kitaran jam 9, di baju kan di atas tuh tadi kan ada ya di atas di atas saya melihat berdiri seorang kakek kaki itu natap saya tapi samar jadi kakek-kakek itu tuh e, pakaiannya seperti ada jawa yang coklat gitu terus pakai garis-garis gitu ya nah, terus pakai topi jawa tuh itu nafas saya karena saya capek dengan hal yang jika melihat hal-hal mistis itu. Saya marah, marahnya dalam hati sih. Dalam hati saya juga berkata, apa sih ditampak pintu sama-sama? Tidak -sama, sama -sama jelas. Nah, itu saya salah juga dong. Terus, malamnya saya jalan sama suami saya. Jalan sama suami saya, pulangnya jalan jam itu buka pintu ini, saya melihat dia di sini dong Tapi bukan pake-pake. Saya melihat hanya sosok mata mata yang marah dokter tahu mata penari bali yang lagi marah juga, hmm. Motot, gitu ah motor gitu ya motor astagfirullah izin masuk mundur lagi kan saya dari istana istana lagi dari itulah kejadian pertama saya melihat jin yang ada di sini kampung atau apa saya enggak tahu lah ya oke okay. sekarang masih bisa lihat masih ada enggak ada enggak ada, Gak ada. Jin di rumah ini cuman satu itu. Um, gak tahu ya, dok. Karena dia tuh berubah-rupa. Beda. Maksudnya kalau nge Jin cuman satu aja? Iya, satu. Tapi beda-beda gitu ya. Beda-beda orang. Oh. Maksudnya pernah nggak lihat dua apa tiga gitu? Satu di sini satu saja, enggak pernah ya? Enggak pernah. Cuman satu itu tapi dia suka ganti-ganti rupa. Iya. Oke. Sekarang apa yang dirasakan? sekarang nih ya. terpikir belum terpikir. pernah di rukiah kah? Oh, pernah kemarin ya. lo pernah tapi rukiah rumah deh di di, di, sini? di sini kapan kapan dua minggu dua minggu yang lalu sebelum daftar dengan saya ya. sama siapa uh, ustadzah ustadzah uh, oh, perempuan oh. oh rukiah rumah Ya. Setelah rukiah rumah apa yang dirasakan? A -a ada perbedaan nggak? Um, setelah rukiah rumah enggak, Ada sih perbedaan ada, Apa bedanya? Nggak sempit gitu Sebenarnya rumah saya itu kayak sempit gitu. Sebelumnya rumah ini rasanya sempit hmm. Setelah dirukiah? Setelah dirukiah agak lapang Rasanya ya? ya. ya. Apa lagi? Jadi, biasanya kan saya melihat kayak Bayangan-bayangan hitam cis ee lebatan-lebatan gitu. Terebatan. Nah. Kemarin pas saya mau bilang ngobrol-ngobrol dengan dokter Indra, saya melihat bayangannya putih. Enggak hitam lagi. Enggak pernah melihat lagi gitu. Iya, bayangan hitam enggak pernah lihat lagi. Pernah lihat lagi. Sekarang bayangan putih? Iya. Di mana? Di dapur. Di dapur. Maaf. Suka lewat-lewat gitu. Suka set, lewat. set set set gitu ya. Suka. Kali. Waktu setelah dirukyah, penampakan yang suka nyurupai hmm. itu masih ada? Enggak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Sudah, ada. Alhamdulillah. Cuman kata perukyahnya, Pak, saya masuk ke sini katanya banyak sekali jin-jin yang ada di sini yang enggak senang. Apa? Banyak sekali jin-jin yang di sini yang enggak senang katanya. Oh, ustazanya bisa lihat jin? Katanya seperti itu, bu. Oh. Oh, gitu. Oh, Ustazahnya bisa lihat jin ya? Dia Oh, Pada dia masuk ke sini, dia bilang banyak jin yang tidak suka sama dia Yang ada di sini Oh, katanya itu daun Oke Lebat dah hujan Ada lagi yang perlu saya tahu hal hal yang seperti itu. Okay, yang iya, saya, oh, oke, dia ada di sini. Ini ada di sini. Waktu itu ustazahnya sekalian ngerukiah ya, enggak? Enggak. enggak. enggak. Oh. oh, oh, gini. Gimana cara dia ngerukiah rumah? Di sini Gimana dia ngerukiah rumah ini? Dia bacain ayat-ayat suci quran aja. Dia duduk di sini. Iya. sini terus ngaji. Iya. Itu aja. Itu aja. Oh. Ibu anaknya satu aja? Oh. Soalnya satu aja <laughs> Alhamdulillah, jadi dua ibu? Ya, Anak perempuan, jadi 4 ujung pada rumah Ya udah kita mulai aja Masih lemes rasanya? Tolong duduk di sebelahnya aja, takut Anu nanti atau ini siapa ibu boleh ini siapa maaf oh duduk di sebelahnya boleh suaminya boleh atau takut dia ini aja reaksi oh iya. takut misalnya ngeblang gitu biar ada yang jaga Ayo kita mulai. Bismillah. Ini air ya, air minum kan? Air minum. Okay. Oh ini. ini. Bismillah. <coughs> Mari kita mulai. Alhamdulillahi nih. Shaytanirajim. Bismillahirrahmanirrahim.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 لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس واشف الشافي Bismillahi Bismillahirrahmanirrahim minkulli shay'in yudhi min sharri kulli nafsin aw 'aynin hasidin Allahu yashfik min kulli nafsin hasidin Allahu yashfik min kulli min kulli nafsin hasidin Allahu yashfik TV-nya boleh dimatikan Apa, HP ya Kecilkan aja A'udhu billahi Bismillahirrahmanirrahim Wassafati safa Fazzajirati zajiraf Fattaliati zikraf Inna ilaha kum la wahid rabbus samawati wal ardi wa ma warabbul wa rabbul mashariq. Inna zayyanas samaa'a bi zinatil kawakib wa hifzham min kulli syaitanin marid. La yasma'una ila al mala'il a'la wa yuqdzafuna min kulli janib. Duhurau wa adab 'adabu wasib. Il man khatifal khatfata fa atba'ahu shihabun saqib. Apa yang dirasakan? Panas. Panas? Di badan. Di badan? Iya. <laughs> apa lagi? Di badan. Dingin kan ini? <laughs> hujan ya. Tapi rasanya panas. Uh -uh. Oke. Okay. Coba minum. Harusnya dingin gitu. Maksud saya harusnya dingin. Nah, ini kan lagi hujan kan? Ada kipas angin. Oke, cukup. Cukup. Apa yang dirasakan? A'udhu billahi minas rajim. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ من الْإِنسِ يُعْدُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَحَقًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ سَتَخْذُوهُ عَدُوًا إِنَّمَا يَدْعُهِ إِزْبَهُ لِيَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إلَى الَّذِينَ أَحَدُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قل inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La sharika lahu wa المسلمين umirtu wa ana awadul muslimin Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna الشيطان minal عدو rahaqa Inna Innama yadu'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir Bara'atun minallahi wa rasulihi ilaladheena ahadun minal mushrikeen Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La sharika lahu wa bi وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ من الْإِنْسِ يَعُودُنَّ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَحْقًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ سَتَخْذُهُ عَدُوًا إِنَّمَا يَدُعُهِ زَبَهُ لِيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إلَى الَّذِينَ قُلْ Apa yang dirasakan? Ah. Ada rasa berat di kepala atau di pundak? Di mana? Di kepala? Di pundak? Di, pundak? di, di, di tengkuk? Berdebar-debar? enggak Merinding? Tidak. Takut apa marah? Lihat saya? Takut apa benci? Tidak. Biasa saja? Gemetar saja. Gemetar? Buka kantongnya. Kantongnya buka. Kantong. Hmm. Wa annahu kana rijalun minal insi a'uduna bi rijalim minal jinni fazaduhum ra إن syaitana lakum aduun fattakhiduhu عدو Innama yadu'uhizbahu liyakunu min ashabis sa'ir Bara'atum min Allahi wa rasulihi lalladhi na'ahatum min al-mushrikin Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa لا شريك له وبذلك امرت وان عود المسلم keluar lewat mulut keluar yang ada di kepala yang ada di tengkuk yang ada di pundak yang ada di pinggang yang ada di pinggang yang ada di tulang ekor keluar lewat mulut dengan izin Allah Tolong tepukkan tulang ekornya Ah tepuk tepuk Luar lewat mulut Fasubahana alladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Tepuk, tepuk tulang ekornya, tepuk, tepuk Fasubahana alladhi biyadihi Tulang ekornya, ini pinggang di bagian bawah, tepuk Haa, ah, tepuk Fasubahana alladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un keluar apabila ada yang bersarang di rahim yang bersarang di rahim yang menghalangi kehamilan keluar dari badan ini keluar lewat mulut lewat muntah atau sendawa keluar yang bersarang di rahim yang bersarang di rahim keluar lewat mulut dengan izin Allah dorong dorong Fas subhanalladhi biyadihi Malakutu kulli syai'i Wa ilaihi turja'un Luar lewat mulut Fas subhanalladhi biyadihi Malakutu kulli syai'i Wa ilaihi turja'un Apa yang dirasakan sekarang Lemas Pinggangnya rasa kenceng tak Keterik Di perut bagian bawah Hmm. Tidak. Sini. Terik rasanya. Okey, tepuk lagi tulang ekornya. Wa annahu kana rijalun minal insi Ya'udhuna bi rijalim minal jinni Fazaduhum rahaqa Inna shaytana lakum aduhum Fattakhiduhu aduwaa innama ma yadu'u hizbahu liyakunu min السعير sa'ir من الله ورسوله wa rasulihi من المشركين قل إن mushrikin Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La المسلمين lahu wa muslimin Keluar yang ada di Rahim yang bersarang di rahim yang menghalangi kehamilan yang menghalangi kehamilan keluar lewat mulut dorong dorong subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un fassubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi hilang masih kenceng nggak di perut bagian bawah abah sebelah mana di tengah. di tengah tunjukkan tunjukkan ke suaminya sebelah letaknya di mana ya tepuk tepuk bagian itu tepuk Wa anna. Wa كان kana من minal insi ya'uduna bi rijalim minal jinnifazaduhum rahaqa Inna shaytana lakum aduun fattakhiduhu aduwa Innama yadu'uhizbahu liyakunun min ashabis sa'ir من minallahi wa rasulihi lalladhina ahadun minal Wa wa wa la la wa wa ana muslimin. Keluar yang ada di pinggang Keluar yang bersarang di pinggang Keluar lewat mulut Keluar yang selama ini mengikuti Yang membuat bisa melihat jin Yang ada di lingkungan sekitar Keluar lewat mulut Keluar lewat muntah atau sendawa Fasubahana alladhi liyadihi Malakutu kulli syai'i Wa ilaihi turja'um Okey, dah Minum Pahit Pahit ini pahit. Air apa nih Bu? Ini air apa? Air galon. Air galon. Pahit ya? Rasa panasnya masih ada? Setelah menikah masih sering mimpi buruk? apa Mimpi hantu sih bro. Mimpi hantu? Yeah, Dikejar-kejar gitu? Nggak yeah. Ini kayak Saya diajak gitu, mau diajak pergi Mau diajak pergi? Itu berasa Berasa nyata okay. Kayak nyata gitu ya? Mm -hmm. Dia tidur sering ngigau nggak? Pernah ndak terbangun tengah malam Terus ngeliat istrinya Tidurnya gelisah apa diam aja dia? Biasa aja ya, ya, berarti sering tindihan. Tidak pernah. Tidak pernah ya? Masih ada rasa berat di sini ya? Kepala? Pengkuknya? Ya, coba pijat gini. Sasubahan Alladhi bia dihi malaku wa ilaihi turjaun luar yang ada di tengkuk yang ada di belakang kepala Sasubahan Alladhi bia dihi malaku wa ilaihi turjaun naikkan tangannya naik naik ah situ ya pijat belakang telinganya tu فَسُبْحَانَالَذِي بِيَدِهِ مَلَكُتُ كُلِّشَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Or yang membenci, yang membuat benci dengan suami tanpa alasan yang jelas, yang membuat marah, yang membuat tidak suka kepada suami. Oke, okay, cukup. Benar nggak? Sering benci dengan suami? Mimpi dok, mimpi dia seibu. Nah, bangun, lagi. bangunnya jadi benci sama suami. Iya. Bangun tidurnya ya. jadi benci, kesel. Kesel aja dok. Kesel sama suami ya. Kesel Padahal mimpi ya. kok oh, kesel sama mimpinya. kok oh, sehari-hari ndak itu ndak sering bertengkar. Tidak. Tidak ada rasa benci dengan suami ya. Enggak, tanpa enggak. hal, maksudnya benci tanpa sebab yang jelas gitu. Tidak ya. Oh, Oke. Okay. Berarti bukan ke arah itu dia. Biasanya misalnya nih ya habis nikah terus ada jin yang entah dia datang sendiri atau dia di disuruh tugasnya tugasnya untuk memisahkan kalian misalnya ya. Nah itu biasanya dia dibikin benci benci sama suami padahal enggak ada salah apa-apa atau ada salah tapi salahnya kecil gitu tapi marahnya besar. Di pikiran tuh benci benci benci gitu. Hmm. Mau ikut mak ini ini. Ada jinnya, ha? Hmm. Apa yang dirasakan sekarang? Lemas sekali. Lemas. minum lagi? Enggak tambah. Subhanallah, Hina sunaw wa hina tusbihun wa lahul wal ardi wa 'ashiyaw wa hayya minal mayiti, wa yukhrijul minal hayi, wa arda ba'da mawtiha, wa masih pahit masih pahit buka kantongnya taruh di, di tangan, buka buka sekarang letakkan tangan kanannya di perutnya. Nah. Dorong ke dada, ke leher, terus ke mulut. Lakukan berulang-ulang. Keluar sisa-sisa yang masih ada di badan ini. Subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli wa ilaihi turja'un. Keluar lewat mulut. S.subhanallah di bidadhihi malaku tuku li wa ilaihi turjaun. Dorong lagi. S.subhanallah di malaku tuku li wa ilaihi turjaun. Keluar lewat mulut. Keluar lewat muntah atau sendawa. Iya. <Susuri> Kijat tengkunya. Masubahana alladhi biyadihi Malakutu kulli syai'i Wa ilaihi turja'un Diam, diam, diam Diam, diam Jangan situ ada jinnya Ada jinnya, ada jinnya Diam, diam sini Ada jinnya, di dalam situ tu ada jinnya hmm? Hehehe Masuk ah, so, dalam kantong je nah sana aja sana Gih. Yeah. Hmm. masih lemes masih kepalanya berat uh, coba tepuk sini ya tengah tengahnya biar biar suaminya biar suaminya ya tepuk tepuk tepuk ya tepuk tepuk, tepuk. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in Keluar yang buat lemas, keluar lewat mulut, keluar lewat mulut. Keluar, Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in Ya, keluar lewat mulut, keluar lewat mulut. Keluar, lewat muntah atau sendawa, keluar lewat muntah atau sendawa. kepingin amin. biar saya aja ya. Maaf ya. <laughs> Dia tidak tega bu, dengan istrinya, kan? Biar saya aja ya. Maaf ya, sini Kak. Yuk, lewat mulut dengan izin Allah. Alhamdulillah Alhamdulillah Walad mulut Warasulullah Ya Warasulullah alladhi biyadihi Malakutu kuli shay'i wa alladhi shay'i wa mulut mulut kuar lewat muntah atau sendawa kuar yang tertahan di leher kuar yang tersangkut di leher fasta subhanalladzi biyadihi malaku kulli syai'a ilayhi tarja'un Apa? Nah, cari apa di situ? Apa yang dirasakan sekarang Ringan Masih lemas gak Mana yang masih berat Sebelah mana Kaki uh, Duduknya ngadap sana Kakinya diluruskan dorong sampai ke ujung jari kaki. Keluar yang ada di kaki subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Keluar yang ada di kaki, yang ada di paha, yang ada di betis, yang ada di telapak kaki Keluar lewat ujung jari dengan izin Allah. Subhanallah di bia dihi malaku tu kulishaiwa ilaihi turjaun. Tepuk pahatnya sini. Ah, gitu. Keluar lewat. Keluar lewat ujung jari dengan izin Allah. Subhanallah di bia dihi malaku tu kulishaiwa ilaihi turjaun. Dorong lagi. Dorong ke ujung kaki Keluar dari badan ini Masih berat? Masih? Hilang? Masih berat tak? Masih? Masih ada rasa sedih enggak? Ya. Sedih. Ya. Sedih rasanya. Ya. Kenapa? Enggak tahu. Enggak tahu ya. Kayak, rasa mau berpisah gitu lah sedihnya. Kayak mau kehilangan sesuatu. Ya. Kayak gitu. Tak kayak gitu ya, kayak gitu ya. A'udhu billahi minasyaitanir rajim Wa anahu kana rijalun minal insi Ya'uduna birijalim minal jinnifazaduhum rahata Inna syaitan lakum adun fattakhiduhu aduwa Innama yadu hizbahu liyakun min ashabis sa'iru Bara'atun min Allahi wa min wa nusuki wa Wa lillahi rabbil alamin La wa Apabila benar ada jin penjaga Jin pendamping yang turun dari nenek Jin yang turun dari nenek Hari ini dengan izin Allah kami memutuskan ikatan perjanjian dengan kamu Keluar dari badan ini dengan izin Allah Jin pendamping, penjaga yang turun dari nenek Khodam yang turun dari nenek Yang sekarang tinggal di badan ini Dengan izin Allah keluar dari badan ini Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ من الْإِنْسِ يُعْدُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَحْقًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ سَتَخْذُوهُ عَدُوًا إِنَّمَا يَدْعُهُ إِذْ بَهُ لِيَكُونُ مِنْ أَسْحَابِ السَّعِيرِ بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَلَّذِينَ عَاهَدُوا مِنَ المشركين keluar <underottom personia> yang sudah terlepas dari ikatan keluar lewat mulut keluar yang sudah terlepas dari ikatan dengan izin Allah keluar mulut keluar mulut Semuanya keluar, keluar dengan izin Allah. Subhanallah di hadihi malakutu kulli shayi wa ilaihi turjahun. Subhanallah di hadihi malakutu kulli shayi wa ilaihi turjahun. Subhanallah di hadihi malakutu kulli shayi wa ilaihi turjahun. keluar semuanya dengan izin Allah keluar yang tersangkut di leher yang tertahan di leher keluar lewat mulut keluar lewat mulut subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un keluar yang ada di kepala yang ada di kepala keluar lewat mulut dengan izin Allah Wa lewat mulut mulud lewat mulut Nyangkut di leherkah? Nyangkut urut lehernya pakai tangan kanan. Oh, oh di sini kah? Bukan di depan. Sini. Barat min Allah wa rasulih ila ladina hadd min al-musyrik. Barat min Allah wa rasulih kakinya masih berat enggak Yuk duduk ada sini lagi kayak tadi posisi kayak tadi Masih berat tengkuknya coba bantu saya pijat tengkuknya kayak tadi berat min keluar yang masih tersisa di badan ini keluar lewat mulut dengan izin Allah keluar yang ada di dada yang ada di dada yang ada di lambung yang tertahan di leher, yang ada di kepala. Sasyubahkan aladhi biadhih malaku tuhulisha iwai lahi turjamu. Dorong dari belakang. Iya. Luar lewat mulut. Luar sasyubahkan aladhi biadhih malaku tuhulisha iwai lahi turjamu. Oke, okay, cukup. Sakit kah suaminya video tadi? Nggak. Oh, tidak Kira sakit. Di Semangat, dia dia, ha? Di dokternya rakyat. Masa sih? Tidak <laughs> loh. Tidak sakit bener, bener Bu. Saya tidak sakit. Tidak tangan mungkin. Tidak <laughs> sakit, Bu, benar. Sakit kah? <laughs> Rasanya sakit. Hmm. Jadi gorong -gorong ndak benar nih, coba ya maaf ya sini, nih nah, sakit ndak? Maaf, maaf maaf, nah, sakit ndak? ndak sakit lo bu saya ndak menyakiti pasien, ndak, ndak ini ndak sakit, benar tuh, ndak kecuali saya pakai kayu wah itu sakit pasti oh sakit, rasanya sakit ya air dari saya pahit ya padahal kan ndak kan Coba minum lagi. Masih pahit nggak? Hmm. Nggak lagi. Badannya sekarang lebih enteng. Ya. Pandangannya jadi lebih terang. Lebih terang. Lebih terang. Coba perhatikan di sini. Ada najinnya. Saya mau ngetes dia masih bisa lihat enggak? Ada? Nggak ada. Yang sering ada penampakan di sini? Di sini paling banyak. Di sini paling banyak. Di mana lagi? Di dapur. Di kamar, di kamar sini. Coba kita tes. Ayo kita kita lihat. Masih bisa lihat enggak? Coba. Hah? Oh, ada yang sakit apa um, um, kamar saya sakit medis iya. oh mana lagi ke dapur pernah lihat di dapur kan coba iya. kita di bawah di bawah sini coba ke sana boleh oh, ndapa ndapa ini ja ke kamar sana ya boleh ayo Nah, ini kamarnya, ini dapur. Yes. Coba, oke. Okay. Okay. dapat apa nah berdiri di sini. Coba perhatikan, ada lihat sesuatu atau rasakan sesuatu enggak? Sempit, setiap saat di sini Sekarang? Masih. Masih. Hmm. Ada nampak sesuatu enggak ada, In -in -in -in -in -in. ada sesuatu yang sempit di sini. Oh, coba keluar. Tunggu di sini. lebih kali Ya, kamarnya kecil. Berapa nih? Satu, dua kali satu setengah kali dua meter. Ya kecil ya. Budi di sini. Masih rasa sempit. nggak <laughs> dok, begitu ya dok. nggak <laughs> nggak nggak nggak pengap, maksudnya nggak sempit gitu dok. udah enak sekarang. enak. dah, yuk mana lagi? Tua, ya. oh, iya bu iya bu, nggak apa-apa bu, nggak apa-apa, mana lagi? yang nggak nyaman biasanya. Nah, kemarin saya lihat benda putih di sini. sekarang? nggak ada. mana lagi? kamarnya ada yang sudah kan? sudah sudah? sudah sudah yuk, sudah lah kalau udah ke depan kamarnya boleh boleh? coba kamarnya sekarang nah masuklah ada rasaan suatu sudah oh, ada? Itu saya suka ditampakkan kayak uh, keluarga saya yang baru meninggal di sini ya, Di sini suami saya di sini kandung coba ke situ ada rasakan sesuatu Enggak ada Enggak ada ya udah ayo harus oh Bapak maaf pak, pak maaf ya pak ya mengganggu pak sebentar aja. Apa yang dirasakan di sini? Merinding. Pak maaf bapak di situ aja. Coba ke pojok sana. Maaf ya pak ya. Permisi pak. Di situ di sini. Masih merinding? Lemas. Lemes Nampak ndak? Nampak enggak. enggak ada. Enggak ada. Nampak ndak? Ada. Sepertinya. Sepertinya nampak ndak? Enggak Nggak nampak cuman kayak Terasa. Iya. Terasa sesuatu. Iya. Tapi ndak nampak ya? Enggak nampak. Coba niatkan. Saya pengen lihat nih gitu. Coba. Niatkan aja pengen lihat. Nampak? Nggak mau di gitu kan dulu Nggak mau Nggak muncul? Gak muncul. Nggak muncul Berarti nggak nampak ya? Di situ masih merinding? Iya yeah. yeah. Kuat yang disoapkan sini awalnya Sama Coba ya A'udzubillahimine <coughs> syaitanurrojim Bismillahirrahmanirrahim. Was saffati saffa, fazjiratiz zajra, fataliyati dzikra. Inna ilahakum la wahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyanas samaa'ad dunyaa bizinatil kawkab. Wa hifdzam minkulli syaitonir marid. Duhuraw wa lahum wasib Illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun saqib. Apa yang dirasakan? Hilang? Hmm. Benar? Enak. Anak saya juga kayak tak ada rasa ada yang dikasih. Tak ada rasa apa lagi? rasa apa lagi. Coba rasakan lagi. Ada tak? Tak hmm. ada? Alhamdulillah. Ya, yuk, ya, ya, keluar. Pak, maaf ya pak, ya. permisi pak ya. Iya. Ya. Ya. Ya. Ya. <laughs> ini penunggu penghuni rumah ini nih. Kamu suka mengganggu di sini? nih hmm? suka mengganggu? Hm, hmm. pengen tahu nih, ya? penasaran. Alhamdulillah. <coughs> Ringan sekarang badannya? Alhamdulillah sekarang badan Alhamdulillah. Nah. Gini, saya mau jelaskan Kalau kita melihat penampakan Maksudnya penampakan jin Dia mewujudkan diri, normalnya kan jin kan nggak kelihatan tuh Dia mewujudkan diri masuk ke dimensi manusia Untuk menakuti atau untuk mencelakai Ketika kita melihat suatu perwujudan dari jin Itu ada dua keadaan Yang pertama, keadaan normal artinya kita ini masih dalam keadaan normal sebagaimana manusia pada umumnya yang tidak bisa melihat dan mendengar dan merasakan mereka keadaan yang normal itu murni jin itu hanya jin itu dengan kesadaran dan keinginan dia sendiri dia menampakkan diri dengan tujuan untuk menakuti misalnya oh ini orang baru nih ini kan menantu kan istri nah, ini orang baru nih saya pengen ganggu dia keinginan dia sendiri itu keadaan yang pertama kitanya normal keadaan yang kedua si yang sifatnya paranormal dasar kitanya aja yang paranormal enggak seperti orang normal pada umumnya itu dimanapun dan kapanpun kita itu bisa melihat mereka nah yang tadi diceritakan ini kan sejak nenek saya meninggal saya kok jadi bisa ngelihat jin saya bisa merasakan mereka, saya bisa mendengar mereka. Itu berarti paranormal sifatnya. Nah, keadaan paranormal itu biasanya karena ada jin yang bersama dia. Ada jin yang bersama dia. Mungkin sejak momen nenek meninggal rahimahullah itu, rahimahullah. Ada jin yang ngikut. Sebelum saat nenek saya dekat dekat sama nenek. Oh, gitu. Kecil juga sama dia Oh Pantasan. Makanya dia milih itu Mungkin mungkin kayak gitu uh, Jin yang bersama orang itu Itu bisa di badannya Tinggal di badannya Atau di luar badannya Di luar badannya tuh dia ngikut aja kemanapun. pun nah kalau tadi hasil rukia nya seperti ini, berarti jinnya tinggal di badannya. kalau saya baca rukia terasa berat di sini misalnya, atau di sini biasanya di situ lah tempatnya sarangnya itu. saya tidak tahu ya jinnya ada ada satu atau lebih dari satu. tapi tadi rasa beratnya di mana aja? di pinggang yang paling berat di pinggang sama di leher. nah kan ada dua titik tuh. Saya tidak tahu apakah jin yang sama satu maksudnya, atau jinnya dua misalnya, atau lebih dari itu saya tidak tahu. Wallahuala. Yang jelas proses ruqyah tadi itu tujuannya untuk mengeluarkannya dari badan, biar jinnya pergi. Kita tahunya dia sudah keluar, dia sudah pergi dari badan itu apa, tandanya badan kita jadi ringan. Yang tadi berat di situ udah tidak berat lagi. Nah. Misalnya nih istri ini memang katakanlah dia ada jin yang ngikut dari ketapang tinggal di badannya nempel di badannya. Ketika dia masuk ke rumah ini dan ternyata di rumah ini ada jin penunggu asal biasanya jin itu tuh kayak tadi tuh dia akan mengganggu. Saya kan orang asing juga kan? Dan saya ini normal. Saya tidak saya tidak bisa melihat jin. Ketika saya datang tadi, saya merasa biasa aja dan saya tidak lihat apa-apa. Nah, ketika istrinya pertama kali datang ke sini, ini asumsi aja ya, wallahu akhram, Allah yang lebih tahu. Mungkin jin itu yang suka menampakkan diri itu, yang jadi suami, kadang jadi keponakan, itu pengen mengganggu gitu. Makanya dia menampakkan diri sampai yang satu momen dia me menyentuh lah ya, yang cium-cium perut itu kan. nah. Itu. nah. Hmm kadang-kadang kadang-kadang saya juga saya juga ya merasakan sesuatu di rumah pasien tapi biasanya itu kalau kasus sihir kasus sihir atau uh, kasus gangguan jin rumah tapi jinnya itu memang jin penghuni asal di tempat itu jadi uh, tuan rumah itu minta saya bersihkan rumahnya Be, ya istilahnya ngusir lah gitu ngusir Nah itu biasanya saya kerasa. Saya kan tanya ke ke pasien, Bu di mana di rumah ini yang paling tidak nyaman? Oh di kamar atas dok misalnya. Begitu saya naik, saya kan tujuannya mengusir mereka nih. Begitu saya naik, biasanya itu merinding, tapi saya tidak bisa lihat mereka. Paling banter tuh rasanya merinding dan dan ada apa ya suasana hati yang berbeda kayak, kayak takut gitu. Ya. Tapi tidak tahu kenapa gitu. Pokoknya mau masuk ke situ tuh kok bawaannya tuh waswas -was, rasanya, waswas -was, terus merinding nah itu. Itu yang biasa saya rasakan selama ini ya, selama pengalaman saya merukyah Kalau saya diminta untuk membersihkan rumah, untuk mengusir jin dari tempat itu gitu. Nah, tadi makanya di awal saya tanya, bisa enggak dengan diniatkan melihat jin yang yang yang awalnya enggak kelihatan nih, tapi kita niatkan melihat terus nampak. Bisa enggak? Itu maksudnya Ketika kita berada di situasi kayak tadi Di kamar itu Sama di gudang, di belakang kan? Ya. Waktu masuk ke situ, tadi kan rasa tidak nyaman kan? Rasa tidak nyaman Waktu saya masuk situ, saya tidak apa -apa. ngerasa apa-apa Saya tidak ngerasa apa-apa Pertanyaannya, kenapa cuma dia yang merasakan kan? Ya. Apakah karena jin masih ada di badannya Atau memang jin yang di situ, yang selama ini tidak suka sama dia Sehingga dia jadinya dia yang ngerasain aja gitu. Nah, ketika masuk ke situ kan, saya tanya masih bisa lihat, ndak ada nampak, ndak ada kan? Nggak lihat apa-apa, tapi merasa sempit ya. Di situ kok sempit rasanya, kayak terhimpit, kayak ada energi yang menekan gitu ya. ya. Ketika saya masuk tadi, saya belum baca apa-apa loh. Saya belum baca apa-apa, saya, saya mau baca sesuatu tadi. Waktu saya masuk ke gudang itu, saya cuma ngamatin sekitar. Waktu saya mau baca, tapi kan saya tanya dulu apa yang dirasakan sekarang? ayo pak coba masuk ke sini. Pas masuk udah hilang ya, lega ya. Lega. Itu asumsi kita, berarti jin yang tadi ada di situ sudah pergi. Pertanyaan saya mas ini, ini pasien saya ini mengerasakan itu karena emang di badannya masih ada jin atau memang hanya jin yang di tempat itu yang membuat dia yang mem, apa ya mem, menunjukkan eksistensi kepada dia gitu nah tes kedua di kamar ini waktu saya masuk situ saya tidak ada ngerasa apa apa tapi istrinya bilang merinding kan dan terasa di sudut ini dan sudut sana dan sudut sana kan lalu saya konfront saya konfrontasi coba bayar, coba niatkan bisa ndak uh, uh, ngelihat wujudnya. Tadi itu saya anggap oke okay lah, berarti ada jin di sini. Soalnya terasa tidak nyaman kan? Walaupun saya tidak ngerasa, pasien saya ngerasa di sini tidak nyaman, berarti di sini ada jinnya. Asumsinya begitu. Nah, ketika saya minta coba niatkan untuk melihat mereka, kalau tadi dia bilang ini saya tidak bisa lihat, coba niatkan. Pas dia niatkan ada, berarti masih ada jin di badannya. Itu maksudnya. Itu makanya saya tanya di awal tadi itu kayak gitu. Nah yang model kayak kayak gitu tuh, jadi kan sudah bisa dikendalikan, bisa di kemampuan itu bisa hadir dan bisa tidak gitu, tergantung niat kita gitu Kalau masih ada jin di badannya, harusnya bisa tadi, bisa ngelihat gitu, nah ternyata kan enggak bisa kan, lalu saya bacakan Rukya, lalu aura yang enggak nyaman itu hilang Nah asumsinya, oh berarti jin yang di, di kamar ini sudah keluar atau pergi, Wallahu alam Semoga tidak ya Semoga tidak Jadi itulah kenapa saya tanya Di awal-awal tadi itu terkait Itu yaitu teknis sebenarnya itu uh, Untuk mengetes saja ini pasien Karena nanti itu kan Di hasil akhir ruqyah itu Apakah jin itu sudah pergi Atau belum dari badan pasien kan gitu Intinya tujuan kita itu untuk mengeluarkan jin atau mengusir jin yang ada di badan Itu tujuan akhir dari ruqyah Nah kalau seperti ini kan insya Allah tuju tujuannya sudah tercapai ya Dengan izin Allah Alhamdulillah itu Jadi per yang sebelumnya itu di rumah perukian Yang bilang seperti ini Banyak yang ingin masuk ke dalam tubuh saya katanya. Ketubuh dia? Ketubuh saya Oh ketubuhnya oh. Saya. Nah. Teman, tubuh kamu itu menolak Enggak bisa katanya, juga Menolak si yang mau masuk, mm -hmm. bisa. Kenapa hanya saya? Saya kan saya tanya, kenapa di rumah ini cuma saya yang bisa Iya, kenapa enggak suami saya? Mm -hmm. Iya, kan, saya, itu kan, pertanyaan kan. penting. Ah. Kenapa cuma saya? Karena mereka itu pengen masuk ke dalam tubuh saya. Dok, cuman nggak, nggak mm -hmm. nggak mau, nggak, enggak, enggak bisa, enggak mau, enggak panas. Katanya, mau masuk ke dalam tubuh saya karena suatu kejadian hidup setelah 40 hari meninggalnya nenek, mm -hmm. saya pergi ke kampungnya ini mm -hmm. satu keluarga, saya ziarah ke kuburan, uh, sudah baca yasin segala macam, saya sekeliling keliling kuburan tersebut, saya nampak suatu kuburan yang benar-benar kecil sekali, mungkin bayi yang baru meninggal mm -hmm. sekecilnya, mm -hmm. saya nggak ada niat hati ingin menghina, menghafal gitu saya cuma ngajen. Ya Allah, kecil sekali kuburannya. Saya bilang itu malamnya saya benar-benar diganggu, -benar kayak di dalam peraman aku mata saya waktu kejam itu tuh ngebayangin kuburan itu tuh lumut kalau sampai kemarin saya mau masuk ke dalam tubuh. Itu kali pertama saya benar-benar ingin -benar kayak dimasukin mau ngeklasekan kering itu, cuman hmm. hmm. saya nggak Saya gini-gini tuh, gitu. Allah, Akbar, langsung bangun, udah ya. bilang. Itulah yang makanya sampai sekarang walaupun saya melihat sesuatu yang kayak gitu alhamdulillah tidak pernah sampai masuk ke belakang hmm. hmm. kenapa bisa gitu uh, ya? satu gini saya tidak mau menggunakan perkataan ustazah itu sebagai referensi soalnya dia kok bisa lihat jin gitu kan, nah jadi apa yang disampaikannya itu saya tidak mau percaya deh gitu, gitulah. Kalau versi saya gini, eh, seperti yang saya jelasan tadi, itu versi saya ya, walahu alam. Silakan mau mau percaya yang mana gitu ya. Nah, saya sih tidak juga harus kamu harus percaya dengan saya aja. Saya tidak kayak gitu. Terserah aja, mana kira-kira yang lebih logis gitu ya. Nah, jadi kesimpulan saya gini di, di badan istrinya nih ada jin. Ya mungkin dari sana itu, yang dari ketapang itu Soalnya dari sejak nenek meninggal Kan seolah punya kemampuan seperti itu ya Berarti sejak itulah Di badannya itu ada jinnya Nah kalau kita Seperti itu Ada jin di badan gitu ya Kita jadi lebih peka Makanya orang kayak gini nih Ada istilah mereka tuh seperti Cahaya pelita, cahaya lilin Di kegelapan malam jadi kalau jalan ke suatu tempat yang ada jinnya, jinnya itu tertarik, eh, nah itu, atau bahasa lainnya itu uh, situasi yang kayak gitu tuh bisa mengundang. Ini orang ditempeli jin, ketika dia masuk ke tempat-tempat yang ada jinnya, jinnya itu pengen ikut juga gitu. Itu yang dibilang pengen masuk. Pengen Masukin. masuk, ah. saya juga ada punya pasien kayak gini nih, tapi dia dimasukin. Dia bilang, "Saya tuh, Dok, ndak boleh lewat kuburan, ndak boleh makan di tempat makan yang ada pesugihannya atau setiap tempat yang ada jinnya." Mereka tuh pasti ngikut saya, katanya. Pulangnya tuh badan saya berat, saya capek, eh, apa sakit, badannya sakit, dan emosian. Nggak bisa tidur katanya Sampai saya di Rukyah Atau apa, dia Rukyah Mandiri atau dibantu orang lain Dibantu ke Rukyah Kalau udah di Rukyah, misalnya dia Rukyah Mandiri nih Dia bacakan Aliklas al kelas Al-Falak An-Nas di telapak tangannya Terus diusapkan Terus dia muntah, nah habis itu baru ringan katanya Cuman kan capek dia Masa pulang kerja lewat kuburan Jin kuburan ngikut Lewat rumah, masuk jenguk orang rumah sakit Jin di rumah sakit ngikut makan di tempat yang ada pesugihannya jin yang ikut. Masuk pasar Pelamboyan dikut. Setiap pulang dari tempat yang ada jin badannya pasti berat, pasti emosian, pasti sakit. Ternyata ini yang kasus ini nih dia uh, ada jin leluhur dari kakeknya. Kakeknya dukun. Kakeknya dukun di Siantan. Masih hidup sampai sekarang. Masih, maksudnya masih jadi dukun. Dia itu sama, dia bisa ngeliat jin. Dia bisa tahu di badan orang itu ada jin atau enggak. Dia bisa membaca orang. Dia sering mimpi buruk. Sama dia enggak enak hidupnya. Nah, ini jin apa? Ya itu jin jin luhur. Nah. Dia diikutin sehingga dia itu jadi rentan. Nah, ini kan alhamdulillah enggak sampai ke level itu gitu. Ada jin yang mau ngikut tapi enggak bisa. Alhamdulillah karena kita ibadah kan kayak gitu cuman yang di badan ini tetap harus dibuang gitu ini yang kita lakukan hari ini atas izin Allah kan orang normal tuh enggak kenapa suami ibu bapak kok enggak enggak pernah melihat penampakan jin yang tinggal di sini kok hmm. kenapa cuman saya gitu karena tadi itu rentan sensitif karena di badannya ada jin Jin itu bisa datang ke badan saya lagi kalau pertanyaan gitu bisa-bisa aja jawabannya tidak usah gitu sih, kita semua juga syaitan itu berusaha untuk mengganggu kita 24 jam 24 jam makanya Nabi mengajarkan kita doa-doa perlindungan itu supaya berlindung dari mereka coba lihat doa-doa yang Nabi ajarkan itu sebagian besar itu adalah permohonan perlindungan dari gangguan syaitan kan kita keluar rumah suruh baca Bismillah itawakal tu'Allah di hadisnya itu gini siapa yang keluar rumah lalu membaca bismillah hitawakaltu'allahu maka dia telah dilindungi, dicukupi, dan diberi petunjuk lalu setan berkata kepada teman-temannya bagaimana kita bisa mencelakai orang ini bagaimana kita bisa mengganggu orang ini, sedangkan dia sudah dilindungi dicukupi, dan diberi petunjuk, tuh setan ngomong kayak gitu berarti nabi suruh kita baca itu, salah satunya supaya kita tidak diganggu setan waktu kita keluar mau pergi kerja, mau pergi ke pasar pas kita masuk rumah kata nabi siapa yang masuk rumah lalu Hendaklah dia menyebut nama Allah baca bismillah kalau mau buka pintu kita dari luar nih mau buka pintu itu baca bismillah bismillah buka pintunya maka setan berkata tuh maka setan berkata kepada teman-temannya kamu tidak dapat kalian ini tidak dapat tempat bermalam lanjutan hadisnya kalau orang itu makan lalu dia membaca nak, menyebut nama Allah baca bismillah maka setan berkata Kalian tidak dapat tempat bermalam, tidak dapat makan malam Artinya apa? Artinya ketika kita dari luar dan kita mau masuk, setan tuh ngikut mau masuk ke rumah kita Berarti selama di luar dia yang ngikut kita kan? Itu makanya Terus Siapa yang pergi ke tempat tidurnya, maksudnya mau tidur Lalu membaca ayat kursi, maka setan tidak akan bisa mendekatinya sampai besok pagi Berarti apa? berarti setiap orang yang tidur, setiap manusia yang tidur itu dia akan didatangin oleh setan kan? Jadi tidak usah nanya, nanti dia balik lagi tidak? Itu sih semua orang juga, semua orang tuh didatangin setan untuk diganggu, disesatkan itu. Ya ya wajar sih bertanya seperti itu kan? Karena sudah pernah ada gitu kan? Saya, saya takut nih nanti kalau dia balik lagi gimana? Caranya gimana? Kan gitu? Solusinya gimana? Ya, caranya, kita harus berlindung kepada Allah. Nah, ya, gitu. Rukia ini Rukiah ini berobat, kan? Pengobatan, pengobatan itu kalau kita sakit, sedangkan pencegahan itu dilakukan sebelum kita sakit, atau setelah kita sakit pun kita perlu melakukan pencegahan supaya sakitnya tidak lebih parah, atau supaya penyakit lain tidak bisa datang ke badan kita, kan? Nah, orang kalau dia sudah kena sihir artinya ada sihir di badannya atau sudah ada jin di badannya selama ini itu walaupun dia misalnya zikir pagi petang, doa sebelum tidur tetap jangan mengalami gangguan tetap mimpi buruk, tetap sholat tidak khusyuk tetap emosi, marah-marah sama suami misalnya padahal saya sudah zikir pagi petang padahal saya sering baca Quran tapi kok masih belum hilang karena sudah jinnya sudah ada di badan karena sihirnya sudah ada di badan misalnya nah pada situasi seperti itulah Rukiah ini diperlukan untuk mengeluarkan jin atau sihir yang sudah ada di badan itu dengan izin Allah. Nah, supaya dia bisa lepas atau keluar dari badan kita. Baru kita kembali ke keadaan normal. Nah, ini kan setelah dirukiah dengan izin Allah, misalnya benar ya. Wallahu alam semoga ya. Semoga jinnya benar-benar sudah hilang. Berarti kan kembali ke keadaan normal nih, sebagaimana manusia pada umumnya. Umumnya normalnya gitu ya. Kita itu tidak ada jin yang tinggal di badan kita nah jadi balik ke keadaan normal ya kita harus jalani sebagaimana orang normal orang pada umumnya berlindung berdoa kepada Allah minta perlindungan dari gangguan jin dari sihir dari a'in, dari penyakit penyakit dari marah bahaya sebagaimana kita jalani sehari-hari itu jadi tidak perlu apa ada pantangan lah tidak boleh keluar pas hujan panas tidak boleh makan apa gitu ndak ndak kayak gitu ya biasa aja itu ya wallahu a'lam jadi kesimpulan saya mohon maaf ini wallahu a'lam ya allah yang lebih tahu tepatnya dari cerita yang disampaikan tadi saya menyimpulkan bahwa ini jin yang eh, kenapa bisa jadi lihat jin jadi sensitif itu karena ada jin yang ngikut dan tinggal di badan nah jinnya ini dari mana ya saya tidak bisa juga sih memastikan dari neneknya nih tapi kok peristiwanya itu berdekatan gitu ya yeah. pas nenek meninggal lalu itu karena ini nih mirip dengan kasus-kasus jin-jin ilmu. saya pernah pernah ada pasien tuh eh, dia dirukiah dia minta rukiah karena terhambat punya anak tujuh tahun nikah belum punya anak. Terus dia itu bisa ngelihat jin bisa ngerasakan adanya jin dan dia sering mimpi buruk. Terus sehari-hari waktu bangun gitu ya. Dia itu sering ada bisikan untuk mencelakai dirinya sendiri. Contoh kalau dia lagi pakai motor, selalu dia bilang ini, coba kamu tabrakan diri ke mobil di depan tuh. Coba kamu tabrakkan. Kalau kalau lewat sungai, lewat parit, saya lihat parit diusin kan, ya. Coba kamu masukkan ke parit. Ini selalu ada motivasi untuk bunuh diri untuk untuk mencelakai diri sendiri. Akhirnya dia minta ruqyah nah, waktu sebelum berikan, kayak tadi itu saya tanya dia bilang gini kakek saya dukun di Kakap Kakap tau? Kakap? kakek saya dukun di Kakap uh, beliau dari keci saya kecil sangat sayang katanya dengan dia, mirip kan? Yeah. nenek juga sayang kan? So, dekat, nah, waktu beliau mau meninggal, kan dia sakit nih katanya kakeknya ini sakit Udah gak praktek lagi pokoknya Sakit terus kayak Tersiksa mau menuju ke Hari kematiannya tuh Suatu hari ketika Kakek ini sakit Dia minta saya masuk kamarnya Tidak boleh ada orang lain Dia bilang Ini momen krusial yang terjadi pada diri dia Dia bilang gini Waktu itu dok kakek suruh saya duduk Sampingnya Dia suruh saya ngulurkan tangan Dia pegang tangan saya di sini dia bilang Kakeknya bilang gini Eh, entah, saya lupa uh, Aku turunkan ilmu ini kepada kamu Apa Atau aku Aku serah, kayak gitulah pokoknya Nah, waktu kakek pegang itu katanya Terus saya ngerasa kayak Apa? Kesetrum atau merinding, saya lupa Kesetrum apa merinding, gitulah Dah, setelah itu kakek meninggal katanya Langsung saya nangis, saya panggil dia waktu itu masih kecil dia tidak tahu, dia tidak ngerti, dia cuman, dia, dia, dia ingat itu kan ya, kakeknya megang sininya, jadi kayak gini nih tangannya kayak gini, megang ini. aku turunkan atau aku serahkan atau aku wariskan ilmu ini kepadamu, dia langsung kayak gitu, nah sejak saat itu tuh, dia umur 10 tahun gak salah, sejak saat itu dia bisa lihat jin, dia sering mimpi apa yang mau terjadi, kakeknya tuh dukun ngobatin orang, ndak tahu dia dukun santet apa bukan. Ya karena kayak gitu kan. Iya. Mungkin bisa ngobatin orang juga dia itu kalau kalau diasahnya, kayak kakeknya. Biasanya dengan cara apa? Diturutin. Oh, diikutin. Diikutin, nah, Jinnya tuh kan ngelatih dia jadinya. Cara ngelatihnya tuh gini, misalnya nih, ada keluarga datang. Tante nih, anu nih sakit di sini nih, terek katanya. Terus suka emosi. Jinnya bilang, coba kamu dekati tante kamu. Dekati. Tante, yang mana yang sakit? Cuba pegang, letakkan tangan di itu. Diletakkan tangan. Pertama letakkan di sini misalnya. Nanti jinnya tu mengarahkan, ketemu akhirnya di sini misalnya di, di bagian kepala belakang. Ini tempatnya. Dia yakin, kayak ada keyakinan ada bisikan ini tempat sakitnya ni di sini. Terus dia cuba urut urut urut urut. Terus dia sendawa. Bukan tantenya. Dia yang sendawa. Wah itu langsung tantenya sembuh. Tak pernah mimpi buruk lagi, tak pernah emosian lagi. Satu, dua, kayak gitu lagi, tiga, empat, lima Sampai selanjutnya, akhirnya dia tu punya keyakinan Eh, aku bisa ngobatin orang Akhirnya datang, misalnya orang yang sakit Kena kena sihir beneran misalnya kan Dia tahu nih, oh ini dibuat orang Karena dibisikin sama jinnya, semakin terasa Akhirnya dia bisa ngobatin orang Kata jinnya ambil air, ambilnya air Bacakan bismillah tiga kali Bismillah, bismillah, bismillah Bacakan salawat Allahumma salli'ala Muhammad dan selanjutnya Terdengar islami, terus jin-jinnya yang kerja, diambilnya jin dukun nih Kadarullah dia lebih kuat, jin dukunnya ini jin kecil, jin ecek eceknya Mudah dia, diambilnya dari badan pasien nih, dibuangnya, sembuh Jadi yang orang bilang gini, aku datang tuh, dia cuman bacakan bismillah, fatihah, sama salawat Suruhnya aku minum, minum habis itu sembuhannya, padahal bukan ini yang nyembuhan Ya kesembuhan itu pasti dari Allah ya. Ya, ya, tapi perantaranya itu loh gitu Nah itu, nah jinnya yang gitu Terus dia tidak boleh disakitin orang Saya itu dok Tidak boleh sakit hati dengan orang Begitu terbetik saya pikiran hm, Kamu awas kamu, baik-baik pulang nanti kamu celaka Celakaan beneran dok katanya Tuh, itu jinnya yang pergi kita betik di, di pikirannya saya pengen dia, dia dia udah mempermalukan saya nih saya sakit awas saya buat perhitungan awas kamu nanti ini nih yang pergi di ini ada yang lebih ekstrim lagi mati ada pasien kemarin saya di Jakarta tapi udah bapak-bapak dia tuh katanya ndak tahu agama bapak ibunya kejawen dia orang Jawa Sampai dia sampai tua tu, tidak tahu solat yang benar tu kayak gimana dia cuma ikut-ikutan je katanya. Kadang tidak solat, tapi kalau mengobatin orang manjur, Cobalah lah solat bolong-bolong, mengobatin orang manjur kan bertanya kita. Orang ini didatengin ramai kan, tapi dia sendiri solatnya kayak gitu, ibadahnya tidak betul, tapi kok manjur? Masa-masa itu dari Allah, kok, kok Allah mau gitu kan? Ini orangnya tidak taat beribadah tapi kok orang datang ke dia semua? sebenarnya yang menyembuhkan ini siapa sih gitu kan oke kesembuhan itu pasti dari Allah, cuman yang jadi perantaranya itu siapa? Nah. itu yang uh, diceritakan apa asal usul keluarganya atau sisilanya itu ternyata memang ibu bapaknya kakek neneknya itu ini keturunan dukun nah sampai ke dia tuh, saya enggak pernah belajar katanya ngobatin orang, tiba-tiba tahu tuh dari mana coba kalau orang tu rajin ibadah, hal ibadah, di masjid terus, tiba-tiba bisa ngobatin orang Mungkin orang pikir oh mungkin ni, ilham dari Allah ni yeah. Dia ni emang rajin ni Habis sholat subuh tu dia tidak pulang, sampai syuruk Di sholat, habis baru dia pulang Rajin baca Quran, wajar Ini, sholat bolong-bolong Sholat Jumat mungkin tidak, tapi kok Ngobatin orang tu ampuh gitu Nah itu Sebenarnya siapa perantara kesemua ni, oh rupanya Khaddam Dia bilang gini Bapak ini, saya tu dok katanya kalau saya sakit hati dengan orang mati dia dong katanya sebulan kemudian ada yang seminggu kemudian mati katanya pokok orang, orang yang berselisih dengan saya tu mati dia bilang eh gila lah mati saya ni Bapa ini ni bahaya ni baik-baik ngomongan ni mau betul-betul gitu kan aku benci tu kan jadi dia karena tahu kayak gitu akhirnya dia minta ruqyah Karena anak-anaknya juga bapak ni kayak gini ni bukan murni dari Allah Maksud, ya itu dari Allah pastinya, maksudnya tapi perantaranya itu Ya hmm. dari ini gitu Dari kodam kayaknya, cobalah diruqyah dibuang gitu Kalau di ngomong orang bisa celaka Itu khodamnya yang pergi Tuh, Bukan dia Jin, jin, jin, aa, jin Aku sumpah kau ya Mudah-mudahan uh, Mudah-mudahan rumah kau terbakar misalnya Kita eh Oh, nyumpah-nyumpah gitu, eh rupanya jinnya yang pergi dibikin konslet misalnya atau dihidupkan api terbakar rumahnya gara-gara dia nyumpah kemarin dia nyumpah orang rumah terbakar, rumahnya terbakar kemarin dia nyumpah orang itu mati, orang itu mati misalnya sehingga menimbulkan di masyarakat tuh bahwa orang ini sakti kalau, atau istilahnya tuh lidah pahit lidah pahit kalau pernah dengar, si lidah pahit apa yang diomongkannya buruk, omongan buruknya tuh kejadian gitu sumpah kau dia sumpah awas kau tujuh turunan kau tak bisa punya anak wah oh, tak punya anak semuanya mandul semuanya itu jinnya yang kerja sama kau dia mau melet juga sama Mau melet misalnya kan ada perempuan nolak dia ingin dia kau ni miskin aku tak mau. biar kau tunggu kau punya oto misalnya baru aku mau sama kau eh kurang ajar ni sombong lah jinnya pergi set pergi diganggutnya datang dia malam malam dalam mimpi perempuan mimpi ketemu laki-laki ganteng, diajaknya berjalan, diikut ikut yuk ikut aku, yuk ikut tapi mukanya gak kelihatan kayak badan sampai sini aja gitu, di mimpinya tuh nah sejak dia mimpi itu, misalnya ya, sejak mimpi itu dia tuh jadi teringat-ingat terbayang pengen ngubungi, pengen ketemu sehari gak chat atau sehari video call, rasanya tuh gelisah gitu. jenis yang kerja mengaruhi itu, memanipulasi pikiran perempuan itu tuh kalau orang punya hodam tuh kayak gitu Gitu, ya. Iya, itulah seluk beluk dunia itu, dan itu masih terjadi di zaman ini. Jangan dikira, kayak kayak orang biasa pasien nanya, Dokter Indra katanya, kalau di Pontianak gimana? Banyak anak dukun, banyak saya bilang. Jangan kan gitu di Jakarta tuh, di Jakarta tuh banyak dukun di mana-mana, dukun tuh di mana-mana. Jangan dikira kota besar, kota modern gitu, ada, mereka tuh ada di mana-mana. Dukun tuh ada yang tampil di media sosial sekarang nih. Ada yang enggak? Ada yang pakaiannya nyentrik, ada yang biasa aja. Ada yang menampakkan diri, ada yang menyembunyikan diri. Yang kayak di YouTube. Nah, cuman kok dukun YouTube tuh, paranormal di YouTube tuh ada dua. Ada yang beneran, sakti beneran, ada yang cuman nipu-nipu. Maksudnya aslinya dia itu enggak enggak sakti gitu. Dia cuman untuk entertain aja untuk konten biar dapat uang dari YouTube gitu ya gitu jadi kemana-mana kita cerita ya udah kalau begitu ini. cukup lah ya Alhamdulillah Allah mudahkan prosesnya semoga setelah ini tidak ada gangguan lagi semoga Allah mudahkan mengerjakan sedikit pagi petang ya menjaga sholat lima waktu tentunya semoga setelah ini Allah mudahkan dapat momongan I amin mean, ya yeah. oke okay, cukup alhamdulillah <laughs>